Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat salam satu hobi salam budidaya Untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara memberi pakan terhadap ikan yang ukurannya tidak sama besarnya dalam satu kolam Video ini saya buat karena ada beberapa dari sahabat kita yang kebingungan bagaimana cara e, memberi pakan terhadap ikan-ikan dalam satu kolam itu yang memiliki ukuran berbeda-beda sahabat dan kemungkinan saja dari sahabat kita itu e, hanya memiliki satu kolam saja sehingga tidak bisa untuk mensortir atau memisahkan antara ikan yang besar dengan ikan-ikan yang masih berukuran kecil. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai agar sahabat mengetahui bagaimana caranya eh, memberi makan ikan dalam satu kolam yang ukurannya berbeda-beda. Adapun caranya itu sangat gampang sekali, sahabatnya sangat mudah. Yaitu dengan mencampurkan kedua ukuran pelet yang berbeda. Suatu misal, pelet ukuran min satu dicampurkan dengan pelet ukuran min tiga atau ukuran di atasnya. Maka, nah, tetapi untuk ukuran pelet yang kecil atau yang lebih kecil, itu sebaiknya sahabat menggunakan pelet yang memiliki protein tinggi. Sedangkan untuk pelet yang lebih besar, sebaiknya sahabat menggunakan... Uh, Pelet yang memiliki Kandungan protein yang lebih rendah Dengan harapan Agar ikan-ikan yang masih kecil Itu bisa mengejar pertumbuhannya Dan seperti biasa Alangkah baiknya Pelet sebelum diberikan untuk ikan-ikan Pelet dibibis terlebih dahulu Dengan menggunakan larutan Molase dan EM4 Yang sudah difermentasi. Untuk memudahkan proses pencernaannya. Oke sahabat, mengapa saya memilih cara yang demikian? Dikarenakan saya mempelajari daripada tingkah laku Serta kebiasaan dari ikan-ikan saat-saat diberi pakan sahabat Seperti apa yang sering saya amati untuk ikan-ikan yang memiliki ukuran besar Sangat menyukai terhadap objek yang besar sehingga objek-objek yang kecil itu e, seringkali diabaikan sehingga memberi kesempatan untuk ikan-ikan kecil memakannya. Dengan alasan itu saya memiliki solusi atau cara yaitu mencampurkan dua ukuran pelet yang berbeda namun berbeda juga e, kadar proteinnya. Dengan cara ini cukup lumayan berhasil sahabat Untuk ikan-ikan yang pertumbuhannya itu lambat Perlahan itu pun bisa mengejar Akan tetapi ini hanya sekedar cara alternatifnya saja Untuk sahabat yang hanya memiliki satu kolam Dan alangkah baiknya apabila sahabat berkeinginan atau berkendak untuk berbudidaya. Sebaiknya sahabat minimal memiliki dua kolam sekaligus Untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang demikian Oke sahabat demikian mudah-mudahan apa yang sekejap ini bisa bermanfaat Bisa menghibur, bisa membantu ada kurang lebihnya saya mohon maaf untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, di komen Dan bunyikan pula tanda loncengnya Agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi Di saat-saat saya mengunggah video-video terbaru Demikian sahabat Terima kasih sudah menonton Ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya Oke sahabat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh